Guys, kita jumpa lagi di channel kesayangan kita ini, guys ya. Di sini kita bermain lagi di game Pragmatic Play main di inces ya, guys ya, atau track pinches modal 50.000 ya, guys ya. Dan seperti biasa di sini kita bakalan bahas lagi slot hari ini, triks gacor hari ini dan pola trik pinces hari ini ya. Oke, untuk di awal awal itu kita pakai bet 800 rupiah. Kita pakai pola 10 putaran auto spin ya, yang nggak pakai double bet ya, guys ya. Kita tanggal pake double bed di sini ya Kita cek ombak dulu di awal-awal pake quick spin 10 ya guys ya Oke abis itu kita naikin bednya dari 2.400 Kita ganti ke turbo spin 10 putaran juga guys ya Nah di sini kita udah dua pola ya Quick dan turbo Quick dulu guys ya Nice Di turbo kita dapat di bettingan 2.400 tanpa double bed guys kita langsung dikasih quick spin gratisan ya, oke okay. tanpa berlama-lama kita langsung dikasih mantap-mantap ya kita dikasih fiturnya cuy, semoga di sini bagus ya, oke, okay. langsung kali 3 yang connect, bagus banget di sini ya nice, nice, nice nice semoga-moga disini pecahannya banyak ya nice banget, nambah lagi kali dua guys ya, oke okay, kali dua lagi bintang, boleh dong oke, okay, love dulu bintang, oke okay, nice ya Ya guys ya, yang baru gabung baru join di sini langsung aja guys bantu-bantu share-share nya like-nya juga jangan lupa ya. Yang belum sambrek disambrek dulu ya. Nyalakan juga notifikasi loncengnya ya guys ya. Nah, ya, dapat lagi kita kali 3 coy di sini udah kali sepuluh. Tinggal nunggu pecahan yang mantap. Oke nambah lagi kali dua, dicicil pun. Uh bulannya kurang satu, cuy. Cantik guys ya. Di sini udah kali 12. Uh, auto spin kita atau free spin kita masih banyak nih guys ya. Lumayan dicicil lagi kali 3 ya. Di sini udah kali 15 sih motif lahirnya. Lumayan nih kita udah dapat 92.000, 8 spin lagi masih banyak nih guys ya. Masih bisa nambah lagi nih. Waduh banyak duitnya guys ya. Mulai nggak connect di sini. Iron chest. Nah, bagus kali 3 lumayan 950 perak ya lumayan sih. Nambah-nambah perkalian nambah-nambah profit juga ya. Oke, okay, 100.000 ah lumayan tuh kali sepuluh dua puluh delapan biunya konek kuning konek please kasih pahan bulan kerupuk iji bulannya kurang satu bintang juga kurang satu tapi lumayan guys ya seratus lebih tadi ya dapat super b kita gitu. nah, sini kita udah dapet kan? 240 ribu uh, please please please please ah, ayolah kali kalinya dong nah cakep denap ya guys ya, kali 30 27.600, kita lihat hasilnya 800.000 cok meledak ya guys ya meledak nah, sensasional guys ya nah, kalau kalian penasaran tempat bermain main, masih sama guys yaitu di gb 88 coi, bermain-main paling aman, terpercaya dan tergacor guys ya langsung aja daftarin ID kalian di GB 88 kalian bisa lihat sendiri betapa gacornya guys Main di sini guys ya, kali 30 Masih ditambah lagi cok Kita udah dapat satu juta rupiah Udah bisa mantap-mantap nih guys ya Teman-teman, yang lain guys ya Teman-teman, tapi tuh WD guys ya Model gocap cok Modal 50 ribu guys ya Nah, kalau kalian mau daftar langsung aja linknya kita sematkan di pinchat komentar ya Di bawah ini ya Atau ada uh, mantap bulannya jadi lagi Cantik, inilah spinnya lagi nambah terus Lumayan 10.000 dikali berapa finishnya nih? 43 cuy. 400.000 ribu lagi. Meledak lagi sensasinya cuy. Oh uh, pokoknya gacor guys ya berapa 8 guys ya. Langsung aja daftar ID kalian di gb 8 mumpung juga ada event deposit seperti biasa ya guys ya. Khususnya member deposit 20, uh, bonus 20, TO-nya kali 3. All member juga bisa ikutan ya guys ya. Oke okay, di sini kita dapat 1,5 cakep banget guys ya. Di sini langsung aja di sini aku tambahin bettingan 1200 aku turunin langsung kasih uh, pola ketiga 50 putaran auto spin tanpa uh, quick dan tanpa turbo kita main santai karena apa? Karena kita udah dapat cuan guys ya. Oke, kita lanjut lagi ya event deposit tadi ya guys ya. Di JP88 ada event deposit khusus member dan old member. New member dipo 20 bonus 20 teo kali 3, old member dipo 50 bonus 20 dan kali 3 ya guys ya. Bebas IP, bebas buy spin, bebas daftar menggunakan e-wallet atau rekening bank juga bisa ya guys ya. All slot dan tanpa maksimal WD. Nah, menarik bukan? Gaskan aja langsung daftarnya. Link-nya kita sematkan di pinchat komentar di bawah konten ini. Dan jangan lupa juga untuk gabung grup WhatsApp kita. Yang paling penting jangan lupa dan atau wajib menggunakan kode referral dari kita yaitu SSW berkecil semua dua kali guys ya S W sembilannya empat kali no sepassi guys ya Nah langsung aja jangan ragu jangan sungkan jangan takut kalian nggak dikasih covid karena di sini pasti dikasih ya dijamin new member dikasih covid digeber lapan lapan langsung aja daftarnya guys ya langsung kita lanjut lagi di sini <tuh> nikmat kali guys main digeber lapan lapan guys ya modal lima puluh pakai pola sepuluh quick 10 turbo dapat langsung di beddingan 2400 kita dapat spin pertama langsung meledak hasilnya cuy langsung sensa sensa gede cuy di sini udah tenang cuy makanya sini aku spin no turbo no quick ya no double bed juga uh, 50 putaran kita lihat di sini sambil ya nyari-nyari free spin tambahan lah kalau bisa dapat ya atau pecah pecahan di luar dengan kali-kali yang gede kalau kalau dapat ya kan lumayan nambah nambahin profit kita atau cuan kita ya. Intinya di sini kita udah aman. Ya guys ya, udah cantik nih. Aduh, 1,6 modal gocap cuy. Bentaran doang kita main ya. Baru spin spin spin dapat. Mantap ya guys ya. Oke, di sini kita nikmatin. 19 putaran lagi kali sepuluhnya konek, connect. Mantap banget ya guys ya. Cantik cantik ya. 18 putaran lagi kita lihat di sini apakah bakalan dikasih yang namanya free spin tambahan. <tuh> Oke, okay, sisa 11 putaran lagi dari 50 putaran auto spin sekitar 3 mulu yang keluar enggak mau 4 ya apa udah kita dapat sensor dua kali itu langsung satu lebih tuh nggak mau ngasih lagi nggak mau ngasih lagi nggak masalah ya yang penting kita udah cuan sangat gede nih atau terlalu besar cuan kita guys ya udah enak nih dipandang selalu kita cek 1,6 eh 1,6 sampai beribet ngomongnya guys ya jadi jangan ragu ya sekali lagi ya jangan ragu untuk daftarin ID kalian di geber88 pasti dikasih cuan dengan modal receh apalagi ini member ya lagian lagi ada ada event deposit, ikutin aja guys, mumpung lumayan tuh ya. TO-nya tiga doang. Oke, kelar 50 putaran di sini. Ah, tambahin lagi lah ya. Tambahin lagi lah ya 30 ya, guys ya. Nah, kalau kelar 30 ini kalau emang gak dapat apa-apa, ya udah kita cabut atau WD ya, guys ya. Dan seperti biasa, guys ya. Eh, di sini aku selalu ingatin kalian Bahwasannya terlepas dari ini semua ya, walaupun pendapat profit dapat profit, ini hanyalah sebuah hiburan semata Cuy ya. Ini hanya hiburan semata Jadi jangan sampai terlena banget ya Nah tidak untuk dicontoh juga Tidak untuk ditiru dan tidak Atau jangan sampai dijadikan mata pencaharian ya guys ya Dan kalaupun ingin bermain secukupnya aja Alias pakai atau menggunakan dana kenakalan. Jangan menggunakan dana kebutuhan pokok pokoknya guys ya Ya 2 ribu, gocap, cepe boleh lah ya jadi kalau sumpah marungkat atau nggak profit ya biasa aja dan kalaupun ingin bermain satu hari tuh dua kali kalau nggak mau naik ya udah jangan dipaksain mungkin besok lagi ya beda hari beda hoki cuy ya <coughs> Jangan dipaksain guys ya. Eh ya, santai, hiburan semata doang guys ya. Kalau dapat profit udah gede dari 10 kali lipat dari modal udah happy aja cuy. Aman saldo main guys ya. Oke, sisa beberapa putaran lagi di sini. Dari 30 putaran berarti polanya guys ya 10 10 50 dan 30 putaran ya guys ya. Oke, sisa 8 putaran lagi di sini. Dan di sini aku mau berterima kasih juga untuk kalian yang selalu singgah di konten kita ini guys ya. Selalu hadir di konten kita ini dan selalu geber bantu, -bantu share sama like. Makasih banyak, thank you banget guys. Atau yang baru-baru join, ya Makasih juga udah join di sini udah bantu subrek sama notifikasi loncengnya, jangan lupa juga ya. Tambahin lagi lah ya, 20 ya terakhirnya. Masih penasaran cuy. Tambahin lagi 20, moga-moga disini dapat lah ya. 1,5 nih, akhirnya kita tembus saya nggak apa-apa lah ya. Oke, oke, oke. Semoga kalian profit juga ya. Semoga kalian profit juga dengan menggunakan trik pola dari saya ini. Atau pola kalian sendiri. Berarti untuk hari ini, pola trik pinces hari ini kita... Sukses ya guys ya Dapetin uh, profit yang gede Oke okay, lah kita akhirin dulu sampai disini Salam sensasional dan bye bye Thank you guys ya